Semua kena apresiasi, apresiasi. kado Nisa saman kemarin Inggris, nyumbang ke Reja Arab, familiar bos, familiar tikar. Reja Arab terus dekat, Reja Arab bengong, asli. bengong. Reja Arab tuh gitu, sakit tuh nyumbangnya. Reja, Reja Arab jadi, jadi Reja Qatar, <laughs> <laughs> Reja juga. Ya, nah, pertanyaan urang, <laughs> ayah terpejabat pejabat anu juga gitu. ayah Aya sebenarnya. Aya se se banyak sebenarnya di publikasi maneh teriak. dari enggak Dari ya. Ricis. orang urang rek tentang anu viral sailah sa kamari. Uh, model abi pira? Bi viral. Viral oh, pi lain pira, lain pira. pira model maneh lain pira. Um, muan, muan, muan. P -nya. Uh, nyaeta setelah si anu podcast, eh anu viral kamar aya Ayaa nuker trending-trending topik Ada uh, trending pasti Di media sosial naun helacing Aya iya anu si Muhammad uh, Sa influencer teh Anu Trends, uh, ini teh, transenter teh transenter Muhammad yeah. Halilintar buka <laughs> seh <laughs> Anu ngalah nasar wajeng si Mabet itu sa So, Arif Arif Arif Muhammad. Arif Muhammad. Arif Muhammad. Nah, dia Muhammad. pernah Mas Muhammad. Ain Ma Ma bisa poho gitu nya kan <laughs> pancen bayar ada. Tengepens urang mah. Dah. <laughs> <laughs> dia mengeluarkan kata-kata yang sedang viral sekarang. Ah. Jadi kata-katanya itu yaitu non Kamali Apa tuh? Ah, iya tuh ke Ongko pegiat media sosial Mas. tapi ke Arabdet. Jadi dia punya punya istilah penamaan yang merubah Uh, istilah giveaway, giveaway. Nah, jadi giveaway itu dia rubah, tapi sekarang jadi trend, trend topik, jadi mm. semua influencer ngikut sama dia. Hmm. Jadi istilahnya, nyamannya ada "ikoi, ikoi", oh nah. eh, oh, oh apa ikoy "ikoi, ikoi", teh, oh. "ikoi, ikoi", teh bernama ngaran asistena, oh. ngaran asistena ikoy. Hmm. Jadi dia pernah ngeluarin giveaway, nih kan, ngaran itu "ikoi". Hmm. Jadi istilah nanti terdengarahan asistennya, asistennya nama Ikoi oh. Jadi istilah nama Ikoi, Ikoi itu giveaway Dan sekarang jadi trend center jadi ya? Tren, jadi trend ya Jadi trend jadi, jadi trending trend. topic gitu Jadi nah, ikoi ikonya itu uh, istilah penggalangan dana uh -huh. untuk uh, di masa pandemi juga hmm. Jadi pandemi ya uh, okay, Arief Muhammad kebenaran influencer masih karena yang muda Pantesan jadi, loh Bandung ADM <coughs> gitu kamane om ikoi ikoi gitu, nanti ikoi ikoi, mana malah ini ikoi ikoi sekui sekui sekui sekui sekui sekui ya, malah ini ikoi ikoi sekui levi, dah etah salah sejenah si luka mari ker memang training topik di perbincangan, luka dua na ayat training topik anu kamari masih kena tanda-tanda tentang atlet yang meraih medali emas, nah. wah bangga orang <laughs> Indonesia bangga pisang, sah ngalah ludi, Grecia Poli dan ya luka dua na oh. siapa, Ramad <laughs> Rahmat Rahayu, ah, Ahmad Rahayu, ah, ah, Apriani, apriani. apriani. Eee. Eee. coba orang mana, Ahmad Rahpiani, Kan cik orang, apa, sama, apa, Ahmad ah, Ahmad, Ripa, Ripa, AY, <laughs> Apriani, Apriani, orang mana, Apriani, teh, karena disebut tetehnya Jabar, ah. cie, namanya orang Jawa Barat, ah, terus. Ayo cewek, Al Ludi, cewek, eh, cek ente nomor sepatunya cewek, cewek, Alah. Ah, cewek, ini. <laughs> Seorang yang mati dulu, delapan sih. Aing akhirnya empat biji. Aing empat biji. Soalnya awewe mah entar pernah ada wish 40 empat puluh sebenarnya. Heeh, karena mana kan? Atlet, atlet. Tapi lamun misal, lapor pas, pas begitu. Kemarinnya, mes nih turun ke handap pas uh, turun ke handap Sukuna. He -he. pas seseknya, He -he. pasti ngepas, pasti nomor empat biji. Cikurang, heeh, terus. Kayaknya lah, ayah jadi ngomong ke nomor sepatu, kayaknya lah, tau nggak, tau satu. He -he. Jadi kemari, ayah eventnya, ayah nunggu di perbincangan di media sosial, khususnya di Twitter. Yeah. Uh, ayah Oge okay, anu memperbincang mempermasalahkan Kuno sih menangnya atlet Lu bahan nungucapkan mm -hmm. Ya anu nungucap di Twitter mm -hmm. tapi kan kareboan nge-tweet mm -hmm. Lu bahan nungucapkan pejabara pejabatnya nungucapkan make foto mana ngajar blog Yang mm -hmm. foto nanya di karirnya ngan kan. Betul mereka luhur mm -hmm. Jadi mm -hmm. cuman badan ke atas apa namanya Tiga kali empat lainnya uh, Lah gitu mm -hmm. Nah itu jadi perubahan pembincangan di apa namanya media sosial jadi hujatan para Uh, apa namanya netizen juga, netizen. khususnya khususnya ada seorang influencer, yaitu apa komedian juga Bintang Emon yang kenceng banget, uh, apa namanya, mengkritik, mengkritik hmm. hmm. nah, cek hmm. ludik kumaha, Tadi juga gitu, udah cek saya mah, nyaa, be aja gitu, be aja nya be aja muncak saya, mamanya sisi, sisi sudut pandang video ya, video <laughs> <Sisi> <laughs> video. Jadi, video, jadi orang nge-review video, na, nah, e, Bintang Emon Bintang atau... Emon. atau Eh, uh, si flyer ya, eh, uh, bintang emon, bintang emon, hela, bintang emon, bintang emon, helah. Namun, misal keningali video bintang emon sih, nya seperti pada bintang emon umumnya ya. Ya yeah. <laughs> pada bintang emon umumnya tuh Sing lucu, dia, eh, dia, <laughs> si lucu dia Eh, lucu dia ditonton gue buat jadi lu gak hebat banget tuh lucu. Mau dibayar ke PKB sih ya. Masih tanggal, emang adik akhirnya lima tanggal 5. Begila gajian terlucu, emang. Isukan tanggal 5, Ayu ayu soalnya, pasti manteng-manteng tanggal 5. Tanggal emang ayu Kan di tanggal 5. bener. Aduh kurang briefing. Kurang aduh. Oh, Dari sisi video sih. Sepertinya, sepertinya, uh, direkam oleh HP ya. HP ya, wajar lah, narananya yang story pasti tengok HP kan bisa di kamera, gede potret kan. Tengok pada tebogain, badan si gana mah si gana, HP Xiaomi. Anjing tuh gitu, tuh yang mana Eh, komedian sampai Xiaomi juga aing we <laughs> Naing nah, wajar HP Xiaomi tuh wajar. Komedian mah Hei. minimal, minimal ya, minimal lah, samsang. Gitu minimalnya Samsung. IP, IP-11, Sa Samsung itu iPhone, Sa oh, itu merek, merek. Tidak naon. Tidak naon. Tidak naon. Oh ini mereknya Tom? Tidak tahu, oh tidak tahu, emang bebas, bebasnya bebas bebas ya. suku-suku, beba. Samsung lagi like, ngeponsoran di kan Di dia loh, di dia Samsung jabar Samsung dia tapi di sudut pandang anu cek manapolnya karena ayah sebeberapa orang nih Ayah beberapa player anu ko tadi dibuat terus dia muncul jadi Tren oge diperbincangkan ya Kamari, terus teh ngiluan Kader-kader mm. uh, PKB nya di Jawa mm. Barat ngiluan nyariin Eta Nah, ente mandangnya juga kumaha ente bisa nyanyin juga gitu Padahal tadi dikritik juga gitu Seberan mah itu Kayak lah ada poe kamera orang, ada cangkin juga nah Bahada itu Oh lighting, uh, lighting, lighting, lighting, lighting, lighting, lighting dong aduh Bukan, <tuk> yang cang, banyak Nah jadi, tadi tadi Itu gue masalah si desainnya Akhirnya ngucapkan terus aya foto seseorang, eta rasa bangga sebenarnya. Rasa bangga. Bangga. Bangga e, orang Indonesia asup juga menang emas betul, gitunya. Betul. Betul. Tapi, ke... tapi tapi cena cek, cek, cek, cek netizen, man, ppu jenting, cek itu ppu jenting, makanya ngaju blog oke gitu. Cek netizen sih lebih. Ya. Karena karena kalau desain itu kan perspektifnya yep. ente bisa ninggal dari satu sudut pandang gitu. Ya terserah mereka. Mereka mandangnya eta uh, momen hmm. atau kumaha gitu. Yang jelas si orang-orang yang ngucapin hmm. etha bangga pasti. Daripada anu te ngucapkin, gitu. Asa, asa, asa kata-kata Kang Huda atau mana? Iya. Nah. Eh, kan, Miron juga nih baca tweet ya. Masih Saiful Huda sama Saiful Islam tuh masih satu oh, iya. Saiful. Oh, oh, oh, oh. Satu Saiful lah ya. Oke oke oke. udah. Masuk-masuk. Bisa, bisa gitu. Oh, bisa gitu. ditonton Pak Huda sih. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Eta, Eta, jadi menurut orang Oke sih sebenarnya <tuh> mah enggak masalah sih e, ada para pejabat ngucapin terus terpakai foto dan emang tujuan tujuannya itu positif, tujuannya positif yaitu untuk mengapresiasi seluruh atlet-atlet yang berjuang di internasional itu membawa kebanggaan bagi indonesianya wajar lah Cikurama Manenah yang e, ngucapin selamat tapi namun ditulis kukat, e, kungaran hukum mungkin masyarakat tidak tahu siapa yang ngucapinnya. betul, gitu betul kan nah itu nyam, sah-sah saja sah sah menurut saya dan menurut saya netizen terlalu baper menanggapi hal-hal netikan -hal cuman ya. kan gini e, kalau misalkan diskusi kita cuma satu alur aja nggak ada yang beda gitu ya. kan kurang gitu gimana saya yang kontra. bedanya gitu yang kontranya ya, ya. yang kontranya gitu oke ya. kontranya, oke, oke, oke oke oke setuju oke, ya. sok oke, kontra aku kontra, <laughs> ya. ya. kontra, kontra ya kontra berarti orang PKB mana netizen oh, netizen netizen nah jadi kumacek lu di tapi Uh, jadi aji mumpung na nantinya aji mumpung uh -uh. mumpung ngapain mumpung, mumpung mumpung lagi rame nah. jadi kayak pansos gitu pansos ya pansos jadi untuk tapi, para dewan-dewan gitu ya atau misalnya uh, untuk pejabat-pejabat uh, pejabat lah pejabat tapi ya. gini sudut pandang perspektifnya gini mungkin uh, si dewan itu misalnya mun dewan hmm. mun anggota legislatif gitu gitunya Kan wajar mereka kan wakil-wakil rakyat Mereka itu istilahnya uh, Memperkenalkan diri ke dunia Dunia netizen, dunia media sosial Dia harus memamerkan dirinya pribadi Harus menjual juga supaya nanti kelak Para konstituennya itu tahu bahwa Dia uh, Apa namanya uh, Aware terhadap uh, Seluruh event yang selang diselenggarakan Pertama itu Yang kedua saya, saya lihatnya Eee uh, nya wajar-wajar, wah cek saya daripada he, tadi bener untuk cekang saiful Islam daripada anu tunggu sama sekali tengah apresiasi gitunya. Tadi entong baper lah rek, reku maha itu ayah potongan reku buh potongan oke okay. nu penting mah ambil sisi sudut pandang ee, non positif. Tapi gini, apakah ee, ya para pejabat itu seperti apa namanya? ikut andil enggak sih gitu, ikut ikut andil juga ikut. enggak gitu. Jadi gini, saya kayak kaya saya kutip ya di statementnya uh, ketua komisi sepuluh DPRR ini ya, hmm. Kang Huda, dia ikut andil untuk memperjuangkan bonusnya. Nah, Wui. jadi jadi seharusnya kayak Kang Huda nih, misalkan boleh dia menyuarakan apa bukan mengapresiasi, tapi apresiasi itu dilebihi dengan karena dia sebagai legislator. Dia mendorong ke pemerintah untuk memberikan bonus yang memang sesuai apa yang sudah dijanjikan hmm. Jangan yang sudah-sudah terbengkalai Terbengkalai gitunya. banyak atit, -atit yang enggak ke hmm. apa Lalu Lebih ke baik apresiasinya gitu. seperti Sama, itu, seperti, seperti Kang Huda seperti itu gitu Jangan cuma ngucapin naon sih ngucapin hukum mah ayat naon mah gitu betul, kan Betul, betul nah, gitu. Oke okay. <tuh> lanjut Training topik anu selanjutnya Kemarin yang hangat di Eta eh uh, ngecat kapal. Ah, kapal, iya, kapal kapal kapal apa kapal pesawat pesawat uh, uh. pesawat bukan kapal pesawat ya kapal, ya. kapal ya. yang ah, di laut kapal iya. Lalu iya. di kampung <laughs> <apa> ya. <laughs> <laughs> kapal metaduitnya. duitnya <laughs> <laughs> pesawat cenah pesawat <laughs> dicet pesawat dicet tadi nu tadi uh, non biru Ya yeah. jadi ku merah putih nah pertanyaan orang pul Sabar urang ngecatnya terus melecetna ku cat naon merekna merek naon nama make cat besi bos Bahan kan bahan <yany bahan bahan bahan bahan pesawat bahannya itu aluminium, aluminium, aluminium, kayu aluminium, aluminium, aluminium, kayu aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, bahan-bahan pesawat aluminium, baja cek aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, Entar maksud orang teh lain, sih? aluminium almunia, Cek bahan-bahan pesawat <laughs> bisa, jadi, bangun, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi bangun. kebangun. Arek lele, lele, lele, lele, lele, lele, kontroversi lele, lele, lele, lele, lele, lele, Naik di chat lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, ya, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Uh, mengkritik pada saat kondisi pandemi, juga gitu, Buang-buang nah. uang, uang, uang, buang uang, gitu. nah. buang, buang, buang. <tuh> terus ayahnya itu pukul uh, pemerintah ngechat harga nate, gitu. nge nge nge uh, tuh, lu, lu pan dua miliar, itu ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, Islam ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, di ngechat, ngechat, Di ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, ngechat, eh uh, itu sah-sah saja -sah wajar-wajar saja dan sebagainya. Ya eh uh, eh uh, mengkritik gitu. Jung sih kitunya ngechat ngechat pesawat mm -hmm. pada saat kerkie mending kena dibagi ke anu Betul mengerita. sih sebenarnya. Lamun kurang daripada dicat mending soto letan we lah. Anjir, engke okay, kabayang lah <laughs> musik <lalu kesukaan> kampung oleh <laughs> letek teh euy. Ai macet. Kabayang pas ketanatan no. numuter nadangnya nak udah baling-baling. Mas gue skot lain, langsung hurung TA, muletek, angis, melemat, ah supaya itu TA ini mah, aduh. Tapi Uat. balik lagi, kita harus uh, ada dua sisi di sini ah. saya posisi dari pemerintah ya ah. mungkin ya. <tuf> <tuf> <tuf> <tuf> Kalo ada pertanyaan orang yang teka Jokowi, kapi naon, itu yang gue nama. Eh, tadi kan Kim Jong Un. Oh, oh benar-benar, masih, masih, Hoa. Hoa. masih, Tadi ki Kim Jong-un. Karena <tuk> <tuk> soalnya masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, Aduh, masih, rasis masih, masih, Tapi masih, mual, masih, mual, masih, mual di masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, silahkan da awahan naon, emang awa unsur naon, emang ngomongkan masalah trending topic, ngopiral. lanjut loh, jadi tapi kudu rame. beban ya, beban ya. muncik saya, namanya, Naha ngechat gitu ta, karena namun misalkan tadi baik di nemu di Scotland pasti, iya, hancur di, ancur di atasnya. naik kalau hur, Pak Jokowi, gitu. Itu teh, pesawat nomor satu di Indonesia harus kece lah, harus gagah gitu. Halus gitu, sawak tinggalin ku ente, ya cek ente ya, anu anunges merah putih, kece teh sakit tuh. Kece. mana tuh di dimana sih di pihak man, di pihak air, pihak Orang masih baturan gitu. Aing mah. Pak Jokowi. Kepinon. Orang juga KS-an Oh Cuman cek orang. Lamun dari sudut pandang non ngaranana teh seninya cuma cuman ngarubah nu Nah jadi berem gitu 2 miliar. Kurang sih 2 miliar gitu Cek mah ka penting painting di jalan kita sebenarnya bisa gitu kan. Semprot gitu. Terbras gitu. nganting sabar poin gitu kan. Tanting chatna ku chat teh antin apian ku chat lawan gitu. Tah eta mah naik penting terpenting, penting eta mah kumaha Negara Indonesia, ya. nah, selanjutnya trending topik Anu, selanjutnya nyata kan tentang namanya masih kena ayah deh, masih dulu dulu Durasi, dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu Aya nu viral ayeuna. Kamari tadi orang ngecek heh, Kamari tadi, kamari apa tadi tadi. video kamari, cuman orang karek ningali di detik.com. Ayah mohon. Aya nu goreng Pak Jokowi. Wih, wih, wih, wih, wih. Meria di Aceh, Bro. tapi aya di Malaysia. Hah? Di Aceh? Aya di Malaysia. goreng Jokowi. Bingung nya? Bingung. Heuh, teh aing bingung tong berapa maneh. Ya, jadi video juga kita. ta. Tangki aya layarnya, aya na editan layar ta gitu. Editor? juga <gambil putih> <tidTherefore>. <tid> gitu pokoknya mah. Jadi ayah separatis tinggal lah ya menghina Jokowi tentang masalah pandemi. Jadi katanya a, tanggapannya itu menurut saya mah ini, ini teh apa semacam ayah kekesalan lah. Hmm. Jadi ayah pandemi iya teh, corona iya teh, covid iya teh dipolitisasi, politisasi hmm. pemerintah. Jadi a, bentuk kekecewaan kemarahan di masih jelamah iya, tapi tepikin gak menghinakin. Aina kerdiburuku Mabes Polri Aina teh. Iya. Jadi tong sakali-kali eh, ngahinap ngah hina presiden. Ento, nah. ento, kan. Soalnya, kan. Soalnya ayah di pihak Pak Jokowi ah. kan. Soalnya ayah di na undang-undang na gitu. Undang-undang nyakep. Nah gitulah lah mah. Perpres. Perpres. Perpres. Terus oh. selanjutnya, anu trending topic. Tentu bedahnya. Kencang. <laughs> Soalnya, eh, sensitif, eh, <laughs> ngomongin <ke> Pak Jokowi <laughs> ke Pak <power laughs> se Tapi sebenarnya kita mah pro, Pak Indonesia, pro Indonesia, lain, pro Jokowi, pro Indonesia, Saya tahu Jokowi, pas Pak Pak Jokowi, Pak Pak nah, <laughs> Jokowi, Pak nah. <teryebut> Pak <laughs> uh, pa Jokowi, kade pa nah. ingin memajukan Indonesia seperti Hurrel, lainnya Indonesia maju hmm, kan tapi no? dengan situasi seperti kayak gini ada ...PKM gitu hmm. itu bagian dari upaya pemerintah untuk melawan COVID 19 <coughs> ya. komisaris komisaris komisaris, <coughs> nah, ya gitu. komisaris. Pak Jokowi <coughs> <coughs> ajudana ajudana jadi <coughs> uh, jadi, <coughs> jadi aing ngomong teh. Ya, gitu lah, sing sabarwe lah rakyat di Indonesia nya maha Anu Kugus Muhaimin di pernah dibicarakan bahwa mm -hmm. Indonesia harus tetap bersabar menunggu pandemi ini kita harus mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan dan segala macam so. nah mudah-mudahan ya pandemi ini berlalu gitu kan ya sekarang Amin. juga udah mulai nih beberapa kabupaten <tuh> di Jawa Barat ini udah mulai masuk turun, ke apa? turun level 3 dan level 2 artinya ada apa, peraturan yang di apa namanya yang diajukan pemerintah itu hmm? eh, mengenai penyekatan ppkm segala macam itu ada berdampak lah. Dampak baik. Meskipun baik. Aina perpanjang. Perpanjang. Oke okay, selanjutnya trending topik selanjutnya ini agak menarik nih mungkin ya kalau resep nasi ludi. Tidak. Notrending nate. No, no, no, no. Dinar Candy. Ah. Wih. <laughs> Dinar Candy pernah berjanji jika ppkm diperpanjang. Hmm. akan memakai baju bikini Wah. di jalan. Wah. Dan hari ini, hari ini hari Rabu. Hmm. <coughs> meskipun ini videonya diposting hari Minggu, saya potkes ini hari Rabu loh. tanggal <coughs> lima. Hari Minggu kan konten-konten <coughs> ini, konten-kontennya -konten oh, iya. konten wow, konten. yeah. habis ini. Yeah, okay. Jadi habis tinggalnya <coughs> <kalian> edit nanti. <coughs> <coughs> Jadi Dinner hari ini hari Rabu itu sudah memakai baju bikini <coughs> di pinggir jalan. <coughs> Wih. Bisa dilihat Mam. videonya, Mantep. nah, ini gak akan apa namanya, gak tahu berdampak apakah nanti ini akan diciduk atau tidak. Ya, kita tunggu selanjutnya, apakah ini diciduk? Kita nanti kita bahas. Tapi menurut saya, ini sebuah janji yang harus ditepati. Iya, Nazar, ya. Nazar. nazar. bukan bukan. bukan aja, tuh, seperti sih, belajar ya. mati lampu. Uh, yasa. ya. aduh Aduh. Iya, Bener tapi da, emang sih, Ipul. Mm. sih, belajar <laughs> <lalu nanti ditemukan. laughs> <laughs> pas <siapul huda laughs> pas huda tapi pas pas tapi lagunya bagus ya? lagu-lagu Huda apa liriknya kan Huda nanti dicek lagu-lagunya Huda ada channelnya subscribe channelnya, channelnya Saiful Huda hmm. di situ boleh di bawah nah itu jadi menurut saya dinar candy ini ya menurut saya menepati janjinya gitu. Dari, Bahwa si, dari sisi ya, janji sih diterima. Oke. Oke lah ya. Okay. Menepati janjinya. Tapi nggak ya. usah nggak usah telanjang juga menurut saya. Gak kan telanjang kan, pake kan itu pakai bikini Pakai bikin Tapi kalau okay. saya lihat itu senonoh banget gitu bol. Depan umum gitu. Tapi kalau depan medsos, depan oh ya, ya, medsos nggak ya, apa apa ya, gitu ya. kan, nggak apa apa. Ya, Ini ya. depan umum gitu. Tapi ya, tadi lihat videonya di pinggir jalan gak di depan? di pinggir gitu, I, di trotoar. Iya, iya, iya, iya sih, bener bener. Di pinggir jalan. Iya sih sih. Loh, <coughs> garing. <kuh. coughs> Tapi uh, cek lu dia, ya. hmm. apa bedanya? Dia telanjang, pakai baju bikini. Kalau ke dinner candy kan uh, udah bi hal biasa ya. ya, udah uh, um, uh, hal biasa iya, memakai baju bikini. Lu di sebagai fotografer model. Iya. Dia sebagai model di media sosial memakai baju bikini. Kan dilihatnya sama Sosial ya sama yeah, masyarakat yeah. Yeah. Cuman pengguna media sosial mm. Dengan dia telanjang di pinggir jalan mm. Apa sih bedanya gitu? Kan sama-sama aja yang nonton sama. juga mm. gitu kan Betul Cuman tempat sih yang tempat. membedakan tempat. Jadi kalau misalkan uh, Dinar Candy itu di pinggir jalan nah. Pinggir jalan mana dulu? Bo cek mana jalan mana? Sudirman bos Cek mah jalan Pramuka Atau etama tepuk ramukan, etama. Kalau misalkan, ya tergantung sepertinya tergantung jalan juga sih. Kalau misalkan kayak di jalan-jalan Bali, Dan, uh, itu pakai bikini pinggir jalan kayaknya oke okay oke -okay oh, ya. aja, oke okay oke -okay aja ya. biasa biasa, -biasa Tadi aja. Jok, urang tenges alus ya. Yang mana? Di jalan mana itu? Jalan mana pul? Sudirman, Sukijiman. Hahaha <tik> Enak gitu Maksudnya semua teknik gitu tak uh, Gak ada yang tamang. support ya Gak ada ga yang support Gak nah. support, <that> uh, wow. support, teman, support teman. Wow. Sepertinya kita yeah. harus sat -sama satu satukan <regas> frekuensi dulu ya. ya Nah betul, -betul. <regas gabas> <regas> Ini kan pertama first Pertama Ya kita pertama podcast pertama Oke jadi di Narkendi menurut tadi Lodi itu hal biasa lah Kalau misalkan di ya tergantung kondisi jalan juga ya Kalau misalkan kayak di Bali kayak di Jimbaran kayak atau di Gitu kayaknya biasa deh, biasa ya iya, kayak pakai bikini. Tapi kalau misalkan kayak di Asia Afrika hmm. gitu, nah itu baru jadi polemik okay. jadi ada yang pro ada yang kontra pasti okay. di masyarakat. Tapi begitu banyak hujatan di kolom komentarnya di kendi ya, ada hmm. yang pro ada yang kontra juga. Itu yang kontranya enak-enak, eh, kan sih? Mana kegituan gitu hmm. ya, pantas ya negara. ...negara Indonesia, negara yang beretika gitu yeah, kan. Yeah. E, kita orang Indonesia, kita mm -hmm. harus punya ketimur-timuran. Kalau misalkan masalah di Bali ya... ...Bali kan bukan orang Indonesia yang mungkin yang pakai mm. baju gitu kan... ...bisa aja mereka WNA gitu ya. Yeah. Tapi kalau orang Indonesia sih, menurut saya nggak nggak, enggak lah. Gitu nggak ya? jadi risih. Karena di sana itu kan banyak anak kecil mungkin nah yang lewat... Emang. ...banyak kakek-kakek gitu kan bukan bukan hanya apa namanya kalau tempat umum gitu kalau kalau di media sosial is oke okay, gitu it's kan okay. karena bisa maksudnya lah. tuh bisa kalau anak kecil nggak mungkin lah uh, follow dinar candy gitu eh, kan kecuali iya. mungkin iya. anaknya apple gitu kan uh -huh. gitu biasanya udah follow follow Aduh. kayak gitu gitu uh, iya. si itu nggak, gak follow kan ayang <laughs> gak gitu <nak>. lah <laughs> gitu yeah. oke okay. ada yang mau dibahas lagi nggak tentang dinar candy kalau nggak ada saya langsung nah, belom, aja belum oh, belum ya nggak sebenarnya kan si Dinar teh masih nge-DJ gak sih? Masih, sebenarnya, masih. Sebenarnya masih, sebenarnya, ya. sebenarnya profesinya iya cuman karena memang jobnya sepi ya dia laginya ke jalanan nah gitu. itu, jadi mungkin dia juga... <coughs> uh, sepi jangan ya, sepi job. Nah, okay. mungkin uh, kurang pendapatan kan banyak tuh. Oh enggak, enggak, enggak. enggak. Dia enggak, kalau pendapatan enggak pasti saya yakin enggak. Enggak, enggak ada. Pasti ada pendapatan. Iya pasti. cuman kan kurang maksudnya. Kurang, kurang kalau yang, kurang ya yang mungkin. Yang asalnya ada. sebelum Covid kan Wow. Sebenarnya kalau kurang gak nggak ga dinner candy aja ya termasuk saya juga sebenarnya hmm, udah iya, berkurang iya, gitu uh, ya apalagi suka se sekarang tanggal-tanggal tua gini kan iya. Udah mulai <tuk> padahal tanggal <tuk> muda ya ini, ini kopi aja ini kopi aja ini, ini sasetan gitu kok iya. uh, kopi apa bos Kofitor Abika, iklan iklan, nggak mm. apa-apa. Bodoh amat oh. itu yang ganteng, penting yang bebas, ya. nah, bebas. Siapa, siapa, siapa Torabika mau, gitu kan. di sini mau nge-brand kita, boleh boleh, boleh. aja masalah gitu Nanti kan? Nanti dikasih nomor link aja buat Iya, so soalnya kita itu iklan, itu iklan itu iklan. Emang channel ini udah berapa juta subscriber dan viewer <laughs> <laughs> gitu. Abis ini abis ini pasti nambah, <laughs> so soal banget nambah. gitu yeah. kan. Habis uh, gitu. ini yang belum subscribe nanti subscribe aja biar uh, ngebantulah yeah. buat gaji bos saya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay. dan follow juga IG PKB Jabar TV. Oke, next isu nih, next uh, apa namanya? Next uh, yang sedang trending topik. topik Ada lagi yang sedang trending topik itu yaitu tentang ini e Pohu, candil mb loba infona. Aya nondil. Engko dibahasin lawan Deal, deal, deal. Ah iya iya iya iya iya. Ya. Si Ibu eta nya. Si Ibu eta yeah. rek ngadonasi, nya 2 triliun. 2 triliun. Parah parah parah. Tapi tapi <coughs> tapi gini. 2 triliun itu nya setara eung dua ribu miliar. <laughs> setara jadi dua ribu, miliar. ribu oh, oh, miliar. ribu miliar. Ya. Sok bayangin 2 triliun nya. Ini bisa beli naon gitu Lamun di Pak Sakabupaten bisa, bisa K B sejahtera. Itu, namun dibagikan, gitu. insya Allah, insya Allah, tak. insya Allah, sok kebayang. Udah, dua triliun mah gede, apo gede, Segede so, gede. Saki, gede, cek nama, dah, <laughs> uh, Eta Kata nama, cek nama, tapi duit nama, sok Bayang sok kan, sakumaha gitunya. Nya, oh. eh, seruangan ini mah gede gitu. Ayo, pecahan seratus pecah. perak nubereun, nubahelain, nih, entah hmm. bisa. Lu, ayo, gambar emang, apo ya eh di seratus berapa uunya uh -uh sama Gope Aung siung orang kerennya dateng siung akhirnya pengalamannya mohon maaf saya belum tahu anak alam. muda pengalaman Gope Gope Aung <laughs> nah jadi uh, kemarin sempat viral juga dia mau mendonasikan uang sebesar 2 triliun ke kapolda dititipkan ke kapolda sumsel, uh, sumsel sumsel Sumut, nah, sumsel dan ternyata sampai sampai hari selasa itu uangnya belum cair, bukan belum ada, ada ya belum cair, belum hmm. cair, dan ternyata sudah ditunggu-tunggu beberapa cabang beberapa jam memang belum cair juga, hmm. ditunggu besoknya katanya ya mudah-mudahan cair, belum cair juga hmm. eh ternyata dan ternyata sudah diteliti, ternyata ya keluarganya itu masih mempunyai hutang hmm. Sebesar kalo gak salah 2, sekitar 2 miliaran atau berapa gitu ya Padahal tinggal dipotong dari 2 miliar di, ya Tinggal dipotong, tinggal dipotong padahal dari dua miliar. Laihin Si Eta nate nurek nyumbang nate bogak hutang kabang. Iya, iya. Nah. Kan mau, mau nyumbang kalau nih Kalo misalkan nyumbang 2 triliun nah. dipotong Pasti dua punya triliun. uangnya dong 2 triliun nah. Padahal tinggal potong dari 2 triliun gitu Si pihak itu. tinggal potong jadi cairkan we eh, eh lamun ayah duit nak Kapan iu wuhh duit nanti. Oh, bodong, bodong. Uh, bodong. Aik mah. <laughs> lamun aya duit nanti. Na. Tapi lamun aya kumaha. Nya lamun aya tinggal heu, mayar weh jika gitu. <laughs> Dua milah tak lunasi lah. <laughs> nah, Tepat iu mah hoax. Jadi cuma 1,98 eh. Iya <laughs> 1,98 triliun ya. Ya gitu. <laughs> bener. jadi Jadi katanya kalau misalkan memang bener ini terbukti hoax. Jadi uh, polda sumsel bakal. Menyelusuri, gitu ya. bapak hmm. mengintegrasi apakah uangnya itu benar ada atau tidak. tapi sesuai dengan informasi di media sosial dan media uh, media cetak lainnya, ya ternyata itu hoax. Gitu. Oh. oh itu hoax. Ternyata punya beberapa hutang di mana mana. Kena hukuman okay. tuh bos, atau bos si ya kalau ya ya, iya, iya, iya, kalau gitu kan udah menyebar berita bohong ah, uh, dan menjanjikan. Sebenarnya mana yang nyebar, polda yang nyebar. Tapi Nantilah, saya bising salah ngomong. Eh, kayaknya gue gitunya gitu, nama daangnya. Karena dia media kan, media mah bebas. Rek ngomong, gue mau lihat. Jadi, tuh ngomong, "Kita bising kayu." Eh, ngobung aja polisi, ya Dah, next, ayana. "Nuka dua, ayah, bisa dua, nuka dua, nuka dua, nuka dua, nuka dua, nuka dua, nuka dua, nuka terakhir. Terakhir dua, nuka Uh, yang dulu pernah membagi-bagikan uang di jalan oh. siapa namanya ada yang tahu ada yang tahu ada yang tahu banyak anu Arab uh -uh. oh Sacing. Salman Salman Salman Doni Doni, Doni. Doni, Doni, Salman. Doni Salman lain Doni Tata Doni Salman oh, lain Doni Salman, Doni Salman full Salaman <laughs> Salman, <laughs> Salman. parah parah parah jadi Doni <laughs> Salman cenah, kok nak rek ngalelang motor atau anu etanu sport nae ten sportnya no sportan ngegelang jilak dibagi tepuk tangan juga tadi sama keren keren keren keren nah Dib Sa saya saya gini punya, jawa barat punya. Jawa jawa barat kabupaten Bandung keren keren keren keren keren keren keren keren Di keren keren keren Di keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren Uangnya, ada. <Gbar tih> <But> <tih> tapi saya lagi yang sama di lelang motornya pasti lek uh, Mudah-mudahan <tih> <tih> <tih> gitu. <tih> nyumbang. Apa Aya. lek milih? Apa yang lek milih? Apa yang lek milih? Apa milih? Apa Apa yang lek Apa yang lek milih? Apa yang lek milih? Apa yang lek milih? Apa yang lek milih? Apa yang di milih? tapi tenan naon ke ka ditu ka Doni Salman gitu nya cicing we hareup itu dusir mah apresiasi ka abah apresiasi Doni Salman kemarin nyumbang ka reja Arab semiliar bos 2 miliar raja arab terus teka raja raja arab bengong asli bengong raja arab tuh gitu sakit tuh nyumbangna ah, raja raja arab jadi, jadi raja Re, qatar raja <laughs> <laughs> yuah <laughs> nah pertanyaan urang <laughs> aya teh pejabat anu juga gitu aya sebenarnya aya banyak sebenarnya di publikasi mana teh teriak ria ria richis tapi gini ya Allah <laughs> tapi <Red>. uh, <laughs> maksudnya <gini>. orang receh lanjut <laughs> lanjut. tapi uh, <laughs> non mungkin hmm. tindakan Doni Salman bukan ria juga lo hmm. tapi mungkin sebagai sekedar contoh yeah. mengedukasi mengedukasi bahwa, meng bahwa kalau kita kelebihan uang yuk kita sama-sama bantu orang yeah. yang tidak apalagi mampu. lagi pandemi gini uh, yeah. jangan memandangnya kita ria terus yeah. hmm. uh, apa atau es. Yes. Yes. Yes. Oh dua kali, iwah, iwah, dua iwah, kali jadi jadi garing ya. Jadi pisan. Gitu, <laughs> Oke, okay, next. Okay, okay. Jadi si si Doni Salman eta teh sebenarnya tersombong gitu. Ya? Tersombong sebenarnya. So so se nama? Salman. Sebenarnya Salman. <laughs> doni, doni Salman kan lain <laughs> Doni sombong gitu. Salman, Doni Salman bukan Doni sombong, bukan Doni sombong. Doni Salman. Jadi ngebagi-bagikeun duit eta teh eukeur kir ngabagikeun raya yeah. anu anu kena anu yang kena PKM ger konten nah. bos hmm, bisa aja oh, kontraknya ya kontraknya kontraknya hmm. trending enggak trending enggak trending trending oh. Oh. konten konten tapi kan nanti dari hasil konten bisa dibagi lagi nah. untuk bisa untuk jadi. untuk membantu yang terdampak Betul. pandemi hmm. gitu seperti layaknya PKB yang sering setiap hari Jumat Uy, kita. kita punya oh good bank yeah. hari Jumat oh iya yeah. yeah. Agak okay. eh, bikin YouTube-nya Food Kan ah ya enggak dibikin di ini dibahas gitu. Ngebahas, ngebahas Nanti lah, next next next next. Harusnya penonton next itu iya. ngecelong iya. waktu tadi ya, bertahan si si, <laughs> Lain Ngali kulucuna aja nang ngalingna. Oke guys, <laughs> jadi eh gitu podcast dari kita eh bukan hanya sekedar podcast, kita akan berbincang-bincang dan mengupas tuntas tentang isu dan popularitas yang sedang berkembang di minggu ini. Oke okay. okay, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, pokoknya sebarkan. Bila kalian tidak merasa nyaman dengan kami mohon dimaafkan dan dan tinggalkan, tinggalkan tanda tangan kalian berupa pesan, kritik, saran di kolom komentar. Saya Giwang Himawan beserta Galerian Di dan Saiful Islam Oke okay, pamit undur diri Satu, dua, tiga open the door jeblok barang atau eh siap siap <tuk> de de de next kan satu dua tiga eh hiji dua tilu open the door